Kelompok Usaha Cahaya Ulat Magot adalah kelompok usaha yang bekerjasama dengan JBMPLN melalui program Kelompok Usaha Cahaya KUC JBMPLN dalam pengembangan usaha. Kelompok Usaha Cahaya Budidaya Ulat Magot terletak di Pasar Bauntung Banjarbaru, yang berfokus pada pengembangbiakan ulat magot dan penanggulangan sampah organik. Kegiatan yang dilakukan, antara lain, pengambilan fermentasi sampah sebagai media, di mana sampah yang digunakan merupakan campuran sampah-sampah organik yang tersedia di pasar bauntung. Selanjutnya, penebaran bibit maggot. Penebaran bibit dilakukan setelah media disebar, dan bibit maggot langsung dimasukkan ke dalam media tersebut. Selanjutnya, pemanenan panen ulat maggot dilaksanakan setelah tujuh hari atau satu minggu setelah bibit maggot diletakkan. Adapun sisa media akan menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk kompos yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Royen Pratama, selaku Kepala UPT Pasar Beuntung Banjarbaru Kalimantan Selatan. Saya pribadi dan secara kelembagaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Baitulmal PT PLN Persero di Jakarta atas program yang diluncurkan untuk pasar beruntung banjar baru melalui kelompok e, usaha cahaya e, program yang diluncurkan melalui program usaha, kelompok usaha cahaya ini adalah e, pengembang biakan ulat maggot. setelah e, beberapa waktu berproses kami sangat merasakan manfaat dari keberadaan kelompok usaha cahaya ini, manfaat yang kami rasakan secara umumnya adalah kami dapat memproses sampah organik di pasar bantung ini, kurang lebih antara 300-500 kilo per hari, dan untuk kelompok usaha cahaya sendiri secara tidak langsung akan meningkatkan taraf ekonomi para anggota kelompok swadaya masyarakat. Dan eh, kami sekali lagi sangat berterima kasih dan akan membawa program ini dan akan menularkannya kepada kelompok-kelompok ke swadaya masyarakat lainnya yang ada di Kota Banjar Baru Sehingga eh, program ini akan lebih banyak Membawa manfaat bagi Keberadaan masyarakat di Kota Banjarbaru Sekali lagi Kami secara pribadi Dan secara secara kelembagaan Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Yayasan Mbak Itulmal PT PLN Persero di Jakarta Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Saya Teguh Suprapto laku Ketua KSM Golok mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada YBM PLN atas bantuan rumah magot di Pasar Bauntung. Insya Allah dengan adanya rumah magot di Pasar Bauntung ini akan meningkatkan perekonomian khususnya masyarakat kota Banjarbaru. Sekali lagi saya mewakili KSM Golok mengucapkan terima kasih Akhir kata, wa idayas, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.